lagi bersama Romoto vlog Hai jadi hari ini tuh kita mau sunmori wih sianya udah bersih sianya pakai Alex biru kayak biru aja lah si kayak biru udah bersih udah dikit dari kemarin dan eh dari semalam dari kemarin udah dicuci sama si sebuah salmori kan terus ini juga nanti si kayak si biru mau ganti decal baru Desainnya udah jadi Cuma gak boleh ditunjukin dulu Soalnya kan masih belum keluar Tinggal cetak Nanti tungguin aja pokoknya Sianya ganti dekal baru Cuma desainnya Belum boleh diliatin Soalnya masih nanti ditiru orang lagi masalahnya Masa iya ntar Belum dipakai sama saya Udah ditiru sama orang Sekarang kita Ke ini dulu Isi bensin pada terhubungan trabas semua Sebenarnya hari ini tuh pengen traba sih Pengen main-main Tadi kemarin tuh udah mau ganti bantahu Cuma Gimana ya Masih mikir-mikir Soalnya Gak ada motor buat bawa bannya Soalnya bannya kan di rumah Gak ada motor metik Enaknya pakai motor metik kalau bawa bannya tuh. Taruh di depan soalnya waktu itu pernah pakai apa nggak ada motor terus jalan kaki bawa bannya sama aing dipikul kan jalan terus habis itu hujan anjir hujan-hujan anjir kata aing udah ini ini mah udah mirip apa ya maling velg bawa velg hujan-hujan <laughs> ini moga-moga aja posisi kameranya pas soalnya posisi mountingnya dirubah gara-gara apa patah kan gara-gara patah jadinya posisi mountingnya dirubah 30 turbo turbo 30 30 iyo enggak masih banyak soalnya masih tiga garis tadi apa empat garis sih udah dari pas ke Malang waktu itu masih ada ya udah isi 30 ya yuk gas kita mau sanmori ke daerah Malang ke Jalibar atau kemana yang rame kayak. tapi nyari makan dulu nyari sarapan soalnya lapar Tadinya itu mau ke apa Mau ke pantai Pantai apa Malang Selatan Cuma Aduh kayaknya minggu depan aja lah <laughs> Soalnya kayak gimana ya Duitnya habis soalnya pengen ke pantai Duitnya habis pakai beli USD kemarin Jadi ya pantainya hari minggu aja Minggu depan Ya kali ke pantai gak bawa bekal Gak bawa duit ya kan ini jalurnya kemana sih mereka? Tidak tahu daerah mana jalur. Pengen ikut Trabas, tameng kayak gitu rombongan. Soalnya waktu waktu itu pernah ada yang ngajakin Trabas. Waktu itu pernah ada yang ngajakin Trabas. Cuma posisinya tuh belum ada gear sama rantai baru. Karena gear yang lama kan udah kalah sama rantainya juga. Jadi kata saya. Nunggu gear baru dulu, masang apa nggak enak? Kalau trabas lantai longgar, kita makanin dulu sarapan. Apa nasi pecel <tuh> ya? Kita makan nasi pecel aja, ya. nggak bisa makan di tempat yang mewah-mewah. <tuh> kita sarapan dulu. Aduh, gak sabar pengen ganti baju baru sih hanya Pengen ganti decal baru Eits. Nanti kita lanjut lagi Makan dulu, so. lapar Biar ngisi tenaga ya kan Biar kuat Biar kuat menghadapi kenyataan Kalau kamu itu bukan pilihannya ah, Dah kenyang aja Kenyang gini tuh enaknya tidur <tuh> Udah enak ya kan apa Makan pecel emang paling the best makan apa sarapan pecel, apalagi sarapannya barang doi ya kan, ih berdua suap-suapan, terus apa, nanti kalau ada yang blepotan tuh kunci motor ketinggalan, bego bego, oh, aduh jatuh, kunci motor ketinggalan anjir mungkin bukan motornya yang ketinggalan, suap-suap pakai suap-suapan Suap ya kan sama doi, eh terus nanti kalau makannya belepotan dilapin. Anjir pakai tisu. Ih, sayang kalau kamu makannya belepotan sih. Sini aku lapin. Ah. Aduh, ngayalnya minta ampun. Menghayalnya terlalu tinggi. <laughs> ntar jatuhnya sakit, anjir. nggak ada yang canda. Sekarang kita lanjut. Aduh. Asli kalau panjang gini tuh kayak gimana ya? Otak tuh kayak berhenti berpikir. <laughs> Dicin anjir Tehel uh. Jadi kita sunmorinya tuh ke Jalibar aja Nongkrong di Jali Bar. Soalnya nggak jadi ke pantai Nanti aja minggu depan lah Baru ke pantai Soalnya duit buat bekal ke pantainya udah habis kepake Buat beli USD kemarin Jadi si hanya nanti pakai USD Lagi dikirim USD nya Ganti USD ya kan terus Dekal baru anjir Bapak, bapak. Dia belok ke kanan, tapi dia ngambil kiri dulu, anjir full. Ngambil kiri, full, terus dia hajar kanan. Anjir udah kayak ini apa? Pembalap-pembalap MotoGP yang ngambil apa? Racing line. Kalau mau masuk tikungan kanan ya kan, ngambil kiri dulu full, terus banting kanan. Ah, untungnya enggak apa, enggak ngeput terus nabrak dari belakang. Kalau nabrak ya udah beres, selesai. sepedahan minggu pagi karena semenjak corona semenjak corona jadi banyak yang suka sepedahan tiap pagi Kita lanjut lagi. Kalau udah deket-deket daerah sana, kita ngekorin r 2 eh gak tau mt 25 puluh lima, per dua puluh Udah dari bawah sih tadi ngekorin. Oh, mt dua puluh lima. ukuran bantu tuh maksudnya enggak enggak terlalu maksaik gede gede amat terus enggak terlalu kecil juga jadi kelihatannya tuh ngepas gitu kalau gede amat sih kalau gede mah ya bagus sih kalau gede amat mah cuma kelihatannya memang kelihatan gagal gitu. cuma motor jadi berat barunya Iya, kalau motornya tenaga besar, apa-apa. Kalau motor tenaga kecil, kayak cuma satu silinder, pakai ban besar, anjir, kasihan, mesin cakep motornya MT25, simple gitu. Ya, modifnya simple, velgnya di-repet, silver, kayaknya kalau biru sih, biru yang kayak leg like biru nih, mau velgnya silver kayak gini, mantap kayaknya cakep, motornya biru tapi biru hitam sih kayaknya, biru hitam tapi velgnya silver, apa ganti warna gitu ya, warna silver kayak gini, cuma sama, sama sama aja sih, kalau silver, ya tapi kalau velg jari-jari beda deh, kalau itu kan dia velg palang, jadi kalau silver tuh warnanya tuh full gitu. Kalau jari-jari cuma rimnya aja, jadi kelihatan cakep. Kalau velg palang, kalau jari-jari kayaknya kurang gitu. Tuh, cakep anjir motornya, simple modifnya teh, simple tapi kelihatan, eh, uh, elegan anjir. Kayaknya WR kalau pakai velg kayak gitu cakep itu gak tau, velg bawaan bukan ya? mm. gagah motornya si tadi barusan lewat anjir. Nih liatin motornya nih. MT25. Yang mana ya? Oh ini belakang. Tuh. Uh, eh, resep aing lihat, lihatnya teh, motor anjir. simple enggak asal enggak enggak banyak Pernak-pernik baut-baut emas atau apa, tapi kelihatan gagah gitu. Keren, Dari ketimbang yang ya gitulah. ini orang masih cuci motor aja, kecuruk. Kenapa nggak berani something... ya? Kan? apa? sampai enggak bisa berenang bisa. Oh keren nggak bisa berenang pengen berenang dicurup aja tapi si itu enggak tahu enggak mau katanya ada something-something enggak -something, tahu apa mungkin ada mantannya dicurup mungkin atau enggak tahu, gak tahu. <laughs> Uh, kamu terlihat ganteng sekali dari sini Udah bersih ya, kan? Udah dikit, udah dilap-lapin, tapi lihat ke atas tuh mendung. Anjir, eh, tuh sana mendung-mendung, kayaknya karma, karma gara-gara nyuci motor ini. mah aduh, ini sarung tangan lepas lagi, udah dilem juga. Hai, minum teh pucuk perut sakit anjir. Hah, campur-campur ini mah tadi. Udah tadi S nutrisari Sekarang T Kucu Langsung ngerasa kayak perut tuh Mules aja Kunci motor mana lagi Lanjut kita ke Jalibar Kalau sama orang ini tuh Lewat sini pasti bawannya nikung-nikung terus anjir Soalnya mah dia orang sini Udah hafal mati jalannya Jadi dia tuh nikung-nikung tuh enak sini mah lumayan rame Tadi di Canggar agak sepi Soalnya masih terlalu pagi kayaknya Cuma bawaannya ngebut terus aja Nggak tahu orang di belakang nih Nggak hafal jalur Tuh, emang Edan Mentang-mentang orang sini Udah hafal jalur Jadi nikung-nikung terus ban depan terlalu keras kayaknya ini. aja bocil pacaran ay kalah kasihan-kasihan kalau sama bocil anjir bocil pacaran ngebucin di pinggir jalan hahaha kamu kapan narul kasihan amat Aduh suka iri kadang tuh. tapi yang lah kita sekarang enggak usah fokus ke cewek dulu kita fokus kuliah dulu beresin kuliah ya kan soalnya kan udah semester 8 jadi fokus beresin dulu nggak usah terlalu ngebet pengen pacaran loh pokoknya nggak terlalu ini sih ngebet pengen pacaran enggak ya biasa aja gitu ya kalau emang nyari nyari nyari mau ngajarin nanti paling datang sendiri ya kan jodoh mah nggak kemana sendal aja ada apa ada ada apa Sendal aja ada pasangannya kok, masa kita enggak? Kita mah udah ada, cuma jodohnya masih dipinjam sama orang Masih dijaga sama orang gitu. Ayah <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> juga hampir kena, gas kita ucapkan selamat tinggal. <laughs> Dia buka gas, kita gak bisa ngejar tuh empat silinder. Ngejar apa? Satu silinder ngejar 4 silinder. Nangis motor, <laughs> uh, tipis-tipis. Rejon tipis-tipis tadi, tipis sama spion. Rakan siapa itu tahu. ada cewek guys pakai CRF guys aduh aduh awas awas aduh awas jatuh aduh sampean duluan aku pengen di belakangnya pengen nemenin dia sampai ya kayaknya kejalibar juga dia moga moga ya kan tenang akan aku temani kamu sampai Tujuan Tujuannya kemana tapi Nanti sampai Jalibar aku belok kanan Soalnya Kalau kamu lurus ya aku udah lurus sendiri Berarti aku cuma bisa nemenin sampai Jalibar ya Maaf Soalnya nggak hafal jalan nanti Kalau saya nemenin kamu sampai rumah Nanti balik ke Jalibarnya gimana Nyasar Aku nganter sampai rumah Woi, salah jalan cowok Lewat situ seharusnya <laughs> ya. Emang, enggak Emang bener sih, cewek itu selalu bener Enggak pernah salah emang. Dia mah tahu, wah, ada buaya ngejar dari belakang. Ada dua orang buaya, guys, ngejar aku dari belakang. Dalam hatinya, gitu ya kan? Padahal mah bukan buaya. Ini mah buaya setia aja. Ini ada sirkuit di bawah. Apa kita main-main di sirkuit di bawah pakai supermoto? Tapi kotor nanti. Dia lurus guys, ternyata kita belok kanan. dadah hati-hati sampai rumah. Nanti aku nyusul bilangin mama. Aku ke Jalibar dulu. Ini orang Willy, woi. Spjjo. PSM di mana PSM Heh? PSM SM. yang yang di TikTok apa yang, apa? yang di TikTok yang, yang sampean bilang mau tak anterin nggak ke PSM hmm? ada itu yang aku tag sampean di postingan terus apa ya PSM SPM PSM apa sih <laughs> Hah? Ada, ada. ada yang tok yang postingan cewek dua orang itu loh yang petek oh, Hai yang aku bilang PSM SPM SPM Ayo kita duduk Tentang. di dalam dulu kita duduk di dalam dulu sambil sambil mengatur rute selanjutnya nanti cari di tiktok ada yuk jadi ini namanya rest area 72 eh salah deng rest area Jali... rest area jalibar maksudnya kalau sebelah sana tempat para ngabers nmax nmax gitu kalau sini tempatnya para herex. Kalau supermoto ini cuma satu dua tiga itu supermoto mana kiri kanan g jadi. Aku masuk situ tapi kotor banget. Gak apa, apa. Udah dikit anjir Capek kitnya <coughs> Arul. Hah? Iya, Bandung. <laughs> Kecil di Oh dia. Dia ikut Raget boyo. Raget boyo. karangan nih Oh. oh. oh, oh, oh. oh gudul jadi gimana mas? dapat ya? <tuk> dapet pak tadi pak tadi pak ya? wali gak mau, nah, lama nabar. lama, ini kamera udah pas belum tadi maneh, Mana sabar dulu tadi posisinya dirubah eh. balik-balik nih udah jam berapa jam? Jam 4 mau jam 4. Nongkrong dari pagi, Cuk. Tadi tidur juga di sini tadi, ngantuk. balik tadi tadi ya tuh mau apa mau ke Bromo tadi jam sebelas cuma kayaknya lihat di sana tuh sebelah sana mendung balik perjalanan masih jauh masih dua jam balik ke rumah dari sini ini juga udah mendung lagi udah mau hujan semoga aja di sana nggak hujan bahaya kalau hujan masalahnya harus nyopot kamera lagi masukin lagi ke kantong nanti mungkin pasang apa pasang USD dulu terus baru ke pantai pantai Malang Selatan soalnya USD-nya masih dikirim baru dikirim besok empat hari baru nyampe terus diripen dulu nanti kalau udah nyampe diripen dibubut baru pasang banyak itu PR-nya harus bubut harus terus ngeripen segitiganya kak saya mau diipen warna biru kan segitiganya diipen warna biru terus dibobut sama bikin dudukan lampu dudukan kunci kontak pokoknya banyak PR-nya mas soalnya bukan pakai real jam kan kalau pakai real jam yang 2021 kan udah full PNP gitu ada apa ada dudukan lampu ada dudukan kunci kontak jadi nggak perlu bikin lagi ya nggak papa lah masa ya pakai jam Makanya sayang aja gitu mending yang limbah oke okay. mungkin sampai di sini aja videonya untuk hari ini tadinya mau ke Bromo tapi nggak jadi karena mendung karena pas di sana juga hujan di Bromo kabut lah pokoknya kalau mendung kayak gini tuh di Bromo makanya tadi Ya udah nongkrong aja disitu sampai apa habis sore gini. Oke, nanti ditunggu aja next konten selanjutnya konten apa pokoknya ditunggu aja. Ini ada motor habis terabas, kayaknya See you next video.